emas bullish apakah akan melanjut bias harian pergerakan emas US terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga emas US sedang tertahan di sekitar area resistan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 Sebaliknya waspadai jika harga emas US terus bergerak ke bawah dan menembus level 1803.06 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1786.84. Sekian analisa forex untuk tanggal 17 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212